Selamat datang di channel Yenti Tutor Yang ngebahas tentang dunia-dunia YouTube Indonesia Yang sedang trend Atau yang sedang lagi dipermasalahkan Kalau misalnya kalian punya masalah Boleh kolom komentar Jadi gini, kita bakal ngebahas tentang teguran Dan klaim hak cipta Nah, ini dua masalah Yang berbeda masalah <tuk> <tuk> Aduh, ya? oke, oke, oke. Jadi dua hal ini cukup berbeda ya Kalau misalnya teguran itu merupakan hal-hal yang cukup fatal. Kelihab cipta, kita menggunakan kekayaan intelektual dari milik orang lain tanpa seizinnya. Beda ya? Dapat dipahami ya? Kita gali lagi tentang teguran. Oke. Okay. Teguran ini merupakan kesalahan yang cukup fatal. Ada tiga step Teguran yang bakal Ngebuat channel kalian Itu dibander secara permanen kan, kawan. Jadi kalau udah kena teguran pertama Gue saranin Dihapus Jangan ngajukan banding lah Nanti jadi masalah lagi Jadi kalau udah kena teguran satu Videonya mending dihapus aja Karena kalau kalian mengajukan banding Dan menganggap Kalian bener Ya emang posisinya pula bener ya kan jadi ya mungkin banding lah. Tapi nanti ketika terdeteksi lagi ya, karena kalau udah ngajukan banding, yang ngedetek ini bukan lagi robot atau bukan berdasarkan laporan. Karena kita bisa kena teguran, itu biasanya dari sistem ataupun dari teguran, dari teguran orang yang ngelapor setelah menonton video kita. Nah. Biasanya ini berjenis tentang konten yang berbau pornografi. Itu banyak banget orang lapor. Lalu, tentang keklaim jangan. Tentang kontak fisik, tentang penyiksaan. Nah, tentang kekerasan. Konten-konten yang seperti ini, ini konten yang cukup berbahaya. Jadi ini biasanya kena teguran. Ya enggak? iya. Ini kena teguran. Jadi kalau udah melakukan ini, ini kena teguran garis keras. Kalau misalnya dia cuma laporan aja, kita kena teguran. Bisa ajukan banding agar yang mendeteksi itu bukan lagi sistem, tapi orang. Tapi kalau emang udah jelas ini pornografi, ini kekerasan, ini bentuk penindasan, kan ajukan juga udah nanti bakal kena teguran kedua karena tidak mengakui kesalahannya kena lagi keteguran ketiga karena konten yang kayak gini udah sampai beberapa jenis beberapa video dan dibiarkan aja yang terjadi akunnya pasti dipinet. jadi makan yang gue bilang seperti yang gue bilang tadi kalau udah ada teguran mending hapus aja bisa nggak dibagi dipotong sebagian bisa jadi, dalam YouTube Studio, itu ada namanya editor atau bagian edit. Kita bisa bagian potong, tapi jadi kerincaan. Mending dipotong ketika proses editing ulang. Videonya di-download. Lalu, kita tahu di bagian mana yang kena pelanggarnya, itu kita edit lagi. Lalu, kita upload lagi. Jadi, masalah nggak? Nggak. Asalkan emang benar-benar bersih. Karena video yang kita upload, setelah kita hapus, kita upload lagi. Kalau nggak ada yang masalah, itu juga nggak masalah. Tak bisa. Oh ya, itu tadi tentang teguran. Kalau klaim hak cipta, ini merupakan kekayaan intelektual orang. Bisa nggak video kita dihapus? Menurut aku kalau masih klaim hak cipta ya, jangan dihapus. Karena klaim hak cipta itu ada beberapa bentuk ada yang memang orangnya nggak ingin kita pakai ada juga yang sistemnya bagi hasil jadi biasa bagi hasil ini di channel-channel yang berbau tentang musik itu banyak banget kena klaim hak cipta dan bagi hasil gimana bagi hasilnya bagi hasilnya 60 sekarang udah nggak ya? sekarang udah 55% dan 45 jadi yang 55% itu Merupakan pihak YouTube. eh Enggak, 65%, bukan 50%, 65% pihak YouTube dan kita hanya mendapat 35% dari persatu iklan. Nah, 35% tadi, itu kita bagi dua kepada pemilik hak ciptanya. Jadi kita mungkin bisa dibilang cuma dapat seperempat kurang pun. Itu kalau yang dia kena konten klaim hak cipta dan bisa kita pakai tanpa harus. Di hapus, tapi kalau udah kena orang yang nggak mau, kita pakai kontennya, maka kita bakal kena pembatasan aksen. Nah, di sini nih, kalau udah kena pembatasan akses video, kita bakal susah banget ditayangkan di YouTube dan bisa dibilang, kata dasarnya, ide kita sedikit disembunyikan. Agar sedikit yang nonton, makanya gue bilang, kalau bisa pakai konten yang original aja. Bukan konten-konten yang bermasalah. Setuju nggak? Kalau setuju boleh komen karena video ini cuma sampai di sini aja. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.